Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar, TBS Sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau nomor 42 periode 26 Oktober sampai 1 November 2022. Telah menyepakati harga sawit Riau umur 10 sampai 20 tahun naik 150,72 rupiah per kilo menjadi 2660,57 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun 1951,46 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2118,09 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2319,49 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2375,88 rupiah per kilo sawit umur 7 tahun 2468,75 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2537,53 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2598,55 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2660,57 per kilo, sawit umur 21 tahun 2545,06 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 2531,98 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2521,09 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2412,12 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2352,18 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan Rp12.221,29 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.586,69 per kilo, dengan indeks K89,16 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 26 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.